Di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan karya hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2022. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karier pekerjaan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2022 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2022 Pertama support energi kepada kesehatan Selanjutnya support energi kepada keuangan Selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan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 Five of short, ataupun lima pedang. Secara umum Five of short itu diartikan pandai melihat situasi dan kondisi di saat semuanya terganggu dan di saat semuanya sedang down. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Capricorn mengalami sedikit penurunan di bulan Maret tahun 2022. Namun di sini nilai plus yang dapatkan oleh seorang Capricorn pandai melihat situasi dan meminta bantuan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang dimana mana di sini membuat seorang Capricorn bisa beristirahat dan berdampak positif kepada kesehatannya.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 Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The High Priestess. Secara memiliki The High Priestess itu diartikan mampu melihat, mengatasi di dalam kategori spiritual, di dalam kategori kehidupan, mampu mengatasi di dalam kategori saat sedang down, dan jika kartu The High Priestess kita hubungkan dengan kesehatan seorang kapri, kondisi ini menggambarkan. Sosok seorang Capricorn mampu mengatasi kesehatan yang menurun dengan meminta bantuan kepada orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang di mana orang tersebut adalah orang di sekitar orang yang lebih tua yang mampu membuat kesehatan seorang Capricorn akan lebih bagus dengan beristirahat dan untuk kartu keuangannya adalah seven open tackle ataupun tujuh koin secara umumnya seven open tackle itu diartikan sibuk melihat peluang yang jauh sehingga ia akan melupakan peluang yang dekat dan di sini menggambarkan Keuangan seorang Capricorn di bulan Maret tahun 2022 tidak akan mengalami peningkatan dan penurunan. Namun di sini digambarkan seorang Capricorn terlalu menatap jauh ke depan sehingga ia mengabaikan dan melupakan peluang yang dekat dengan dirinya untuk meningkatkan keuangannya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun 2022 namun di sini disarankan kepada seorang Capricorn untuk melihat peluang yang dekat meskipun itu sedikit di mana lama-lama akan menjadi banyak yang akan mampu membuat keuangan jauh lebih meningkat yang mampu bisa membahagiakan keluarga dan membahagiakan anak seorang Capricorn sendiri dan jika kartu diet krisis kita gabungkan dengan keuangan seorang Capricorn sini menggambarkan Sosok seorang Capricorn mampu menjalani sebuah usaha apabila mendapatkan satu peluang untuk menjalankan sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri. Namun di sini seorang Capricorn lalai sehingga usaha yang dekat ia lupakan, ia akan mengejar usaha yang jauh. Namun di sini tidak akan mengalami gangguan keuangan yang dimana di sini selalu didukung oleh keluarga, didukung oleh anak Capricorn sendiri. Dan untuk kartu-kart pekerjaannya adalah 4 of one ataupun 4 tongkat. Secara umumnya 4 of One itu diartikan tentang arah dan tujuan hidup, dan di sini menggambarkan kalau pekerjaan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Maret tahun 2022, tidak akan mengalami peningkatan, tidak akan mengalami penurunan. Di sini disarankan kepada seorang Capricorn untuk melihat satu peluang dan membuka peluang tersebut untuk dijadikan usaha yang dimanakan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan mendapatkan banyak job, banyak tawaran pekerjaan yang dimana mana di akan mampu mendongkrak finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah kenaik obat. Secara umumnya kenaik Oven itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang di sekitar dan seseorang yang berada dekat Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Capricorn tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Maret tahun 2022. Namun disini disarankan kepada seorang Capricorn untuk mencoba membuka sebuah pulau usaha yang dimana dibantu oleh orang-orang sekitar yang akan mampu mendokrak kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Serta disini disarankan kepada seorang Capricorn untuk mengambil satu peluang yang dimana di sini peluang usaha untuk meningkatkan keuangan. Dan tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan mendapatkan banyak jauh banyak tawaran pekerjaan dari orang-orang yang ia kenal yang akan mampu mendongkrak finansial jauh lebih meningkat lagi dan jika kartu daya plus, kita gabungkan gabungkan dengan kartu kaya pekerjaan seorang Capricorn. di disini menggambarkan sosok seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang bisa menjalankan banyak-banyak banyak pekerjaan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan finansial pekerjaan yang didukung oleh orang-orang sekitar dan pekerjaan banyak didapatkan dari orang-orang yang ia kenal di bulan Maret tahun 2022 dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Ten of Cup secara umumnya Ten of Cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Maret tahun 2022 dan disini digambarkan kepada seorang Capricorn yang sedang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius bersama seorang pasangan yang dimana tujuannya untuk membangun sebuah rumah tangga yang akan bertambah positif kepada hubungan asmaranya sendiri dan untuk sebuah energinya adalah Kenaik of Pentacle. Secara umumnya, kenaikan kontak kali itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk membangun sebuah rumah tangga yang dimana di sini kejenjang pernikahan yang akan mampu mendongkrak hubungan semangat jauh lebih bagus lagi yang didukung, didoakan oleh saudara-saudara, didukung, diduakan oleh orang-orang sekitar, didukung, diduakan oleh rekan-rekan Capricorn sendiri. Dan kepada seorang Capricorn yang sudah berpasangan di sini menggambarkan akan mendapatkan keturunan yang dimana di sini menjadi pelengkap kepada kebahagiaan hubungan asmaranya sendiri. Dan jika kartu daya Kristus kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Capricorn di sini menggambarkan sosok seorang Capricorn mampu mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi, yang lebih bahagia di bulan Maret tahun 2022 yang didukung didoakan oleh orang-orang terdekat, oleh saudara-saudara, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn mendapatkan keturunan yang menjadi pelengkap kebahagiaan Capricorn bersama pasangan di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn itu berada di angka 5, 57, 74, 49, dan 92. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Capricorn di bulan Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.